Dan terhangat sekitar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini Di kabar pertama sahabat tidak unggahan Dari Bu Vira atau Virus.Leslat Ini mengunggah sebuah video Permintaan maaf persahabatnya Dari orang Yang tentu ini adalah pemilik berapa akun channel YouTube Persabatia ya, yang mengabarkan yang memberitakan Lesti dan Bilar yang negatif Persabatia ya, tentunya di sini sudah menyampaikan permintaan maafnya Persabatia ya, kepada seluruh tentunya fan-fans tim dan langsung idola kesayangan kita Leslie dan Bilar bahwa tentunya pemilik akun channel YouTube ini ya sudah meminta maaf dan tidak akan menghalanginya lagi kita lihat di kalimat caption info juga, bersahabat ya. Di sini dituliskan oleh virus Leslar. Alhamdulillah, mission complete. Rizky Bilar Lesti Kejora. Assalamualaikum, Leslar Lovers. Alhamdulillah, pemilik channel YouTube Cerita Leslar, Gue Lesti, Bunda Lesti. Eddi Lo Anscorchan ya sudah meminta maaf Dan mengakui kesalahannya Dan dia berjanji akan memperbaiki Video-video di channel YouTube-nya Dan menghapus video-video yang tidak baik Kita maafin ya guys Noto Lovers itu pemaaf seperti idolanya Let's not itu cinta naik Beliau berbuat salah dan sudah mengakui kesalahannya Dan meminta maaf Respect, thanks team Katanya tuh masya banget ya Tentu para fans sejati ini sedia untuk memaafkan persahabatnya, Karena ini langsung Perminta maaf dari Pemilik akun Yang tentunya persahabatnya yang disebutkan tadi Dan mudah-mudahan saja Banyak orang-orang yang mengabarkan Tentu mengabarkan yang baik Untuk Lesti dan Bilar Alhamdulillah insyaallah Allah persahabat ya, bang Mimin akan selalu tentunya mendukung mensupport Lesi dan Bilar. Alhamdulillah channel bang Mimin tentunya beritanya baik-baik persahabat ya tinggal kalian tentunya menyimak dan memahaminya. Dan kita lihat juga persahabat gambar berikutnya aja nih masya Allah luar biasa walaupun kita min mata tapi rasa baru banget ya kesigapan tentunya persahabat dari seorang rezeki Bilar selalu menjaga selalu melindungi. Istri tercintanya persahabatnya Ini yang tahu momen ketika apa nih persahabatnya ya pasti ya. Ini adalah momen ketika Leslie Kejora menemani sang suami main sepak bola ya bersama tim Ada favorit juga Dan tentu ada Kak Novi juga yang selalu menemani Leslie dan Bilar pun Tentunya Leslie dan Bilar pergi ini Masya Allah Momen tersebut diunggah kembali oleh akun Leslie Lovers Unscore Daily Kalimat caption pun dituliskan vitamin lama rasa baru katanya tuh love love love masya Allah banget ya Alhamdulillah kita selalu mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga ada unggahan spesial banget nih terbaru dari kak Kings ya yang satu jam lalu mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamannya dengan Leslar ada kak Didi Rodiman juga masya Allah dan kita salvok banget sama ekspresi kakak Bilar yang tentunya kakak bilar ini ketawa persahabat ya duh ketawanya ketawanya siapa sih persahabatnya <laughs> bikin cute aja nih Masya Allah dan kita lihat ada kalimat caption yang luar biasa juga dituliskan oleh Kak Atia. udah ya lihat kita di video leslah terbaru di Youtube Kobas Entertainment belum katanya tuh yang belum wajib nonton Terima kasih buat yang udah yang belum nonton sekarang ya. Jangan salpok ke karir Bilar ya, ke aku di Diro Diman dan Dede Arinsya Lesti Kejuara. Katanya tuh <laughs> emang bikin salpok banget sih ya, Kakak Bilar. Maksudnya, udah selalu bahagia untuk mereka dan selalu berikan kesehatan. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Nisku, on 88, mengatakan, "Udah dong, ah kasihan lu diserobot mulu ama kobas, katanya tuh besok-besok. Coba kobas digarungin dulu ya, biar nggak infram mulu untung lu sabar." <laughs> Atau karena takut dipecat, katanya tuh "aduh, cute banget" di persahabat ya. Dan kita lihat juga persahabatnya komentar lain diberikan dari akun Instagram. Kian Lesis Anggota Peratibi mengatakan dalam kolom komentar, aku follow kakak karena Leslar loh dan aku pemikiran sama kakak kayaknya kalau aku jadi mereka, aku nggak akan kuat ngedepin mulutnya netizen Indonesia ini sehat terus keatiyah katanya tuh masya Allah bangga persahabat yang memang Leslar pembawa berkah mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk kita semua amin ya Robbal Alamin dan berikutnya. Kita lihat juga persahabatan dan Ini unggahan ketika Bang Adlin diwawancara. Persahabatnya, Alhamdulillah, Bang Adlin sebentar lagi akan melangsungkan akad pernikahannya. Ya, masya Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan semuanya dipermudah. Amin. Dan tentu, di sini ada penyampaian dari Bang Adlin ketika ditanya, "Kakak, Bilar nih ngasih hadiah apa? Pastinya ada sesuatu kejutan hadiah yang khusus." Dari seorang Rizky Bilar yang akan diberikan untuk pernikahan kado nih pas ya Bang Adlin dan istri tercintanya nih Masya Allah. Mudah-mudahan berkah barokah semuanya dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.